Api-api merah Qi sangat melotot di langit malam. Selain itu, gelombang besar yang redup seperti riak kuat yang terpisah juga menyebabkan banyak tatapan mengejutkan terlempar. Apakah itu binatang buas Zuyan? Itu adalah Xiao San dari Kekaisaran Jaring Hebat. Dia telah memperoleh warisan Zuyan, yang merupakan salah satu dari empat Sekte Iblis Besar. Ci, menurut apa yang aku tahu. Bahwa empat sekte iblis besar dan empat sekte besar misterius adalah musuh. Mereka yang telah mendapatkan warisan dari sekte iblis harus menggunakan darah segar dari mereka yang telah mendapatkan warisan dari sekte misterius untuk mendapatkan warisan lengkap. Sepertinya mereka juga menyerbu ke arah Lindong. Benar-benar akan ada pertunjukan yang bagus. Dikabarkan bahwa Xiao San telah mencoba kesusahan Nirvana kelima. Meskipun dia akhirnya gagal. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia tidak tertandingi di antara empat praktisi tahap Yuan Nirvana. Meskipun kelompok lindung mengalahkan Wind Cloud Empire, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan Xiao San. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar di langit malam. Puncak gunung ini dengan cepat menjadi tempat paling menarik di daerah ini. Binatang buas yang sangat besar itu, yang terbentuk dari api merah terang. Dengan cepat tiba di depan banyak tatapan di sekitarnya. Akhirnya, itu muncul di udara di atas puncak gunung. Cukup banyak suara angin deras juga ditransmisikan dari belakang. Akhirnya, sejumlah tokoh digantung di udara dan aura mereka semua sangat kuat. Jelas, mereka adalah individu yang kuat dari kekaisaran jaring besar. Sesosok manusia berdiri dengan tangan di belakangnya. Di dalam binatang buas yang ganas. zuyan yang terbentuk dari nyala api. Mata merahnya yang samar menatap Acuh pada dua sosok di puncak gunung di bawah. Apiki bertahan di sekitar sebelum memasukkan sosoknya sedikit dengan bi. Hanya pada saat ini, penampilannya akhirnya terbuka di depan banyak tatapan. Xiao San mengenakan jubah merah cerah yang mencolok. Yang sama menusuknya dengan darah segar. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihatnya. Xiao San tidak dianggap tampan dan wajahnya bahkan memiliki tato merah gelap. Sekilas, dia tampak seperti miniatur Zuyan. Lindong, kamu akhirnya muncul. Xiao Shan menatap Lindong di puncak gunung. Wajah tanpa ekspresi perlahan-lahan terangkat menjadi senyum. Senyumnya menarik gambar Zuyan merah gelap dan menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Gridnet Empire. Xiao Shan. Lindong berbicara dengan lembut. Dia mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia menatap tamu yang tidak disukai ini. Karena kamu mengetahui latar belakang kami. Kemungkinan kamu harus mengerti mengapa aku datang mencarimu. Kami berdua tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mendapatkan warisan dari empat sekte besar yang misterius. Suara siaosan sangat serak. Itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Riak semacam ini sepertinya seseorang di antara kamu sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Sepertinya aku telah memilih waktu yang tepat. Mata Xiao San tiba-tiba terlempar ke arah puncak gunung. Setelah itu, dia melihat api kecil, yang matanya tertutup dan tertawa. Kekuatan Yuan yang sangat liar dan ganas melonjak karena yang terakhir, Xiao San. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan kekaisaran jaring hebatmu. Karena itu. Kamu harus tetap memeriksa jika kamu tetap keras kepala. Akan terlambat untuk menyesal ketika kamu kehilangan segel nirvana. Kamu, mata lindung berubah sedikit dingin saat dia perlahan berkata, "Haha, penyesalan." Xiao San tertawa keras ke arah langit di udara. Tawanya dipenuhi ejekan, "Lindung, aku tahu bahwa kelompokmu telah mengalahkan Kekaisaran Angin Awan." Namun, seseorang di level Feng Chang hanya biasa di mata aku. Aku khawatir kamu sedikit naif untuk mencoba mengangkat posisi kamu di depan aku dengan menggunakan masalah ini. Petik 2. Para ahli dari Kekaisaran Jaring Hebat di belakang Xiao si San juga mengeluarkan tawa mengejek. Mata mereka bercanda menatap kelompok Lindong. Kalau begitu, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Ayo berjuang. Mata Lindong sedikit diturunkan. Dia mengepalkan tangannya dan segel logam berwarna hitam di tangannya tiba-tiba diputar. Cahaya hitam menembus tempat itu sementara naga hitam yang berjongkok di atas segel tampak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi menggoda di mata para ahli dari Gridnet Empire mulai menarik setelah melihat segel logam yang menangguhkan berwarna hitam itu. Jelas. Mereka juga merasakan kekuatan dari harta jiwa surgawi ini. Mata Xiao San menyipit saat dia menatap segel logam hitam. Segera, dia melambaikan jubah merah cerahnya dan mengambil langkah maju. Dia tertawa dingin. Aku telah mendengar banyak desas-desus tentang kamu, Lindong. Hari ini aku ingin mencoba secara pribadi dan melihat apakah kamu, seseorang yang telah naik dari kekaisaran peringkat rendah, benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Petik dua: "Jika kamu ingin aku menyerah, kamu harus membuktikannya dengan kemampuanmu." Tubuh Xiao San tiba-tiba bergetar, api merah terang yang sangat besar. Ki tersapu. Tampaknya seolah-olah suhu lingkungan telah dinaikkan. Sebuah manik seperti perasaan berlama-lama di sekitarnya. Menyebabkan dia tampak sangat mengejutkan. Mata hitam ungu Marten kecil menatap aura mengejutkan dari Xiao San. Kilatan dingin melintas di matanya. Namun, Lindung mengulurkan tangannya untuk menghentikan mantan ketika dia akan melangkah maju. Little Flame ada di tengah-tengah menerobos dan tidak boleh diganggu. Jauh lebih aman jika kamu berjaga. Lindung berkata dengan lembut. Selain Xiao San, ada tiga orang lain dari Kekaisaran Jaring Hebat yang telah mencapai tingkat 4 Yuan Nirvana Stage. Ini adalah linep yang cukup kuat. Jika mereka mengintervensi dan mengganggu upaya Little Flame untuk menjalani kesengsaraan, kemungkinan hal-hal akan menjadi cukup merepotkan. Selain itu, yang paling cocok di antara mereka yang bisa dengan sempurna melindungi Little Flame dalam menghadapi serangan mereka. Kemungkinan adalah Little Martin. Meskipun orang itu belum maju ke lima Yuan Nirvana Stage, dia lebih kuat dari Feng Chang, yang berada di puncak empat Yuan Nirvana Stage. Bisakah kamu menanganinya sendirian? Martin kecil bimbang sejenak dan bertanya. Lin Dong tersenyum. Xiao San memang cukup kuat dan dia berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Feng Chang. Namun, Lindung saat ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ketika ia bertukar pukulan dengan Feng Chang. Lindungi Little Flame dengan baik, Lindung dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju udara di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke segel logam hitam itu. Bagus, kamu punya nyali. Xiao San tanpa sadar tertawa dingin ketika dia melihat bahwa Lindong berani menemuinya dalam pertempuran sendirian. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya di hadapan Yuan Power yang liar dan berapi-api dan panas yang menggumpal di telapak tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, itu berubah menjadi pisau merah terang lima kaki. Setelah itu, bila itu bergetar dan mengeluarkan suara, cling. bahkan udara pun terpotong, Lindong. Orang lain mengatakan bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang dalam perang kekaisaran seratus yang mampu menantang kerajaan super dengan status kamu sebagai seseorang dari kekaisaran peringkat rendah. Selanjutnya, aku akan menyaksikan apakah kamu hidup sesuai dengan reputasi kamu. Petik 2. Mata San tiba-tiba berubah tajam dan dingin. Pisau merah besar merah di tangannya mati-matian menebas ke bawah. Lusinan cahaya bila api merah besar meletus dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya pisau melintas dan benar-benar menutup jalur red-red Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya saat dia melihat cahaya pedang merah menyala yang bergegas. Heavenly di Lebon spear muncul dengan cepat. Tombak itu bergetar. Membentuk banyak bayangan tombak tajam yang sangat menghantam cahaya pedang itu. Dentang-dentang-dentang. Bunga api melesat ke segala arah. Tenaga Yuan liar dan ganas mendesing dan menyebar. Banyak dari kilatan pedang liar dan keras itu benar-benar hancur oleh bayangan tombak Lindong. Aku tidak ingin bermain denganmu. Kamu seharusnya tidak menggunakan serangan menyelidik semacam ini. Petik 2. Dragon Sonic Web Mata Lindong berubah sedikit dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan naga hitam di bawah kakinya segera mengeluarkan raungan ke arah langit. Naga hitam di segel itu perlahan membuka mata naganya dan melebarkan mulutnya. Cahaya hitam dengan kencang berkumpul. Setelah itu, itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna hitam di tengah-tengah jiwa naga yang menggerakkan jiwa dan menyapu ke segala arah. Gelombang sonik berwarna hitam ini tidak mengalir ke segala arah seperti yang terjadi di masa lalu setelah tersapu. Sebagai gantinya, ia berkumpul bersama dan membentuk jaring sonic berwarna hitam yang tak tertandingi besar yang segera menutupi Xiao San di dalamnya. Jelas, setelah lindung semakin akrab dengan segel roaring naga hitam ini, kendalinya juga semakin mahir. Beberapa bekas luka dangkal dipotong dan terbentuk di ruang ketika gelombang sonic berwarna hitam bergegas melewati. Mata Xiao San berubah ketika dia melihat situasi ini. Dia berkomentar dengan suara yang dalam. Kamu memang terampil. Kamu benar. Aku juga tidak punya kesabaran untuk terus bermain denganmu. Karena kamu adalah salah satu pewaris dari empat sekte besar yang misterius. Aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut sebagai warisan dari empat sekte iblis besar. Petik 2. Lihat saja aku menghabisimu dengan satu serangan. Roh iblis Zuyan. Xiao San melebarkan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat ketika aura merah cerah yang megah tiba-tiba mulai menyembur keluar dari dadanya seperti gunung berapi. Akhirnya, itu diaglomerasi secara liar di bawah banyak tatapan tertegun. Itu benar-benar berubah menjadi binatang crimson besar seribu kaki. Binatang yang sangat besar itu memiliki tubuh kera dengan kaki merah tembaga. Kepalanya sehalus dan semenarik batu giok putih. Ini adalah tubuh binatang buas kuno Zuyan dan berbeda dari jenis figur ilusi sebelumnya. Tubuh Zuyan ini sebenarnya memiliki aura sengit tiada taranya dengan keliaran yang meresap di dalamnya. Sepintas, seolah-olah ia telah menempuh ruang dan waktu dari zaman kuno. Meratap, binatang besar itu melolong ke langit, aura sengit menyebar ke seluruh langit. Sebuah puncak gunung seperti cakar besar tiba-tiba menjulur keluar dan itu benar-benar menghancurkan jaring gelombang sonik hanya dengan kepalan tangan. Setelah itu, tangan besar yang membawa bayangan besar merobek ruang kosong. Itu berisi kekuatan destruktif di dalamnya karena keras membanting ke arah lindung di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya. Mengingat momentum itu, bahkan empat ahli tahap Yuan Nirvana pasti tidak akan hidup jika dia dikejutkan olehnya. Surou di puncak gunung. Juga sangat ketakutan. Sampai dia menutupi mulutnya dengan syok karena serangan Xiaosan. Mata besarnya dipenuhi dengan panik dan khawatir. Martin kecil sedikit menyipitkan matanya. Meskipun dia masih tampak tenang di permukaan. Beberapa cahaya ungu hitam sudah menggumpal di ujung jarinya. Mengaung. Bayangan besar berdesing di atas dan naga yang mengguncang bumi sekali lagi bergema di langit. Naga hitam di segel logam hitam membengkak. Akhirnya, itu naik ke udara. Tekanan kuat juga dipancarkan pada saat ini. Mari kita lihat serangan siapa yang akan menghabisi pihak lain. Sebuah kilatan sengit juga melonjak di mata lindong. Dia melihat naga hitam yang terbang keluar dari segel logam berwarna hitam. Semacam lampu hijau tiba-tiba menyebar di kedua tangannya. Setelah itu, itu dimasukkan dengan kejam ke tubuh naga hitam. Pada saat yang sama, sedikit gugusan aura naga di dalam tubuhnya terbelah dan dituangkan ke dalam tubuh naga hitam. Kamu hanyalah anggota biasa dari ras naga ketika kamu masih hidup. Sekarang, aku akan memberikan kamu dengan Heavenly Dragon Aura. Tunjukkan semua kekuatanmu. Petik 2. Lindong menyaksikan naga hitam itu, yang dengan liar berjuang setelah tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Panas yang berapi api muncul di matanya.